Apa yang ngalamin sih ngape? Sholat kadang-kadang. Kopiah. Nak terus surah orang iskafir masuk Islam. Rasulullah itu meriam Dan misalnya satu nya kopiah di huruf patang rokaat Semua akad berarti Kopiah patang rokaat. Berarti berwolud. Kopiah asar loro sepuluh. Gue antara nih maghrib diisak sholat nopo awabin. Bintiran Nabi terulas. Orang mau teluh terawih juga. Perwajat besar gitu. Teluh lah kan? terulas sampai kopiah loro. Sanggup ya? Teluh Berarti si Ramo, sepuluh, si Ramo, sebuah akin dong, enam likur, sepenuh kok biasa ibu misalnya ngomong Islam saat dunia Islam, perut gua tapi kok urut. tapi baru wong uang Islam lu ngok, verdutok farduduk, kafir, mikir, eh, Islam. Iya, semua nukungiran gak bingung. Islam kota-kota Islam dulu maghrib, maghrib, Singapura masuk Islam, itu tuh, tuh, tuh, dulu meriang ya, tuh, nggak kau berboh-boh <laughs> itu. Makanya, ketika anima misalnya, nah, ono barang sun, akhirnya akhirnya ngelakoni, ngelakoni. Wah, kita punya Nah, sekarang aku punya aku punya, ibu tugasnya mengalir, jadi ngomong jadi tugasnya. Kita selalu tak luhur dengan Alifah, gitu. <gulah> nah, semua ngono, aturan ngono. Mulai dari Imam Nawawi yang kita empat semua, Nabi nak tawafu nomok Tapi Nabi nak ketika makrohong tawafu nomok untung. Tapi Nabi nak tawafu nomok untung. <gulah> apa maksudnya ya dari Imam Nawawi nunjuk non atau waktu numpai boleh tapi orang menghalangi sifat makro. Nah soal nabi numpah untuk aku wajib kalau nabi. nabi di kepentingan jelas nonak menikuh, oleh paham? Jadi melain nabi melakukan barang makro, Aku wajib. Benda dihukum, nah Aku berden wajib. Ibu berden, jadi nabi itu berden. Dia semua naturalnya no, hukum, kira rasa protes. Jadi bayang dong no menikwa umbo mo kabe sunat dilakukan nabi kabe ulama ngelakukan Islam ngelakukan kabe nggak uang kafirnya uang kopeh lebih samp solat mikir ngaget mau romadzit uang kopeh yang kabe patah rokaat dulu bariku berdia kabe bariku wiridan model dia dibuat dong Singapura mas Islam mikir waduh barikah apa itu tapi barokah, singwiritan mau imam Medok, ke Umluro mau apa aja. Enggak singkob dia ya, uang uang ikhwaes, sing bisa ngecap-capek itu, sing bisa macam-macam lah. Terpencil, sing situ celana nansi, nganggo kaos hantu nus. Seimam takbir melalui wok. Nah, pengamat kan dulu Islam kan, doh solatif orang seragam, ora wajib seragam itu kaosanun, jin, macam-macam. Ya semua jadi itu wong alim itu gojimak, milih syariat Islam itu gampang. tapi yo kadang-kadang sholat kopiah, jadi belasulogi bolak-balik kopiah. tapi sering tambahan, tapi yuri wala yuri sahabat, Sengape kesusung rusiunta repatur ya Rasulullah wa pulaulu mu'at jimin mu'at kesuban, pulau mu faro, tiyamu mema cari pulau mu mu'at gembirang sing tiyamu ya Rasulullah, kena solat su kesuban suan, rusak islam, buang akhirnya rasulang solat, kara gara gue nani mami, perioka ihati sibuk, domain pool bu kapengan, oke dari nani mami kesuban tiyamu kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk itu kayak ada surat gak koroh, mocha sakti hisma <laughs> Tapi tadi saya karek, mocha sakti hisma ga karek mocha gul Padahal awal itu, mereka mocha surat maizah Raka atul lagak koroh, kedua maizah meriang Tapi walhasilnya, rawini saya itu, pokoknya walhasil guldu, kenapa? Guldu, ngarek budi ini enak atau enak lel tapi kalau tahu-tahu, tahu-tahu, tahu Islam tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, nopo tahu tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, tahu-tahu, barang balikna wis masbuk oleh menangi sahabat kok menangi takbir Aku zaman Nabi ini kira popo karena kenal tabi ini ukok popo karena zaman Nabi gue ini pura popo dia nangis perkaranya zaman Nabi gue Islam gampang onos yang beda kondo se onos yang macam-macam oh ikut jadi Islam mau <ntose> jadi apa repot <guk> paham ya yang bertemu jadi apa saja terjadi aku istowo nakontaku jual aku bersalat mulai kubi jadi saya kita bedahi. tiba sholat dianggap ngilang onto, terus sholat dianggap problem diri Terus keluargane lenggang gara-gara sholat entahane. Iya. <usur> Akhirnya problemnya sholat. Terus sholat jadi tersangka Saya siap ridho Nah Islam mentersangkakan. Seng beneri orang mau eson sos digulai, mau sholat. Kamu sakit ramenangi imam yang Sementing sholat orang jadi tersentuh. Ada yang ingin tinggalkan keimamah, seng cepat mengenal ibu-ibu, seng diindah bayi nami. Solo seng diurusah. sampai sholat yang ke problem bakal badal no kok urusah. Re. Tapi munfarid orang kalau sholat fokus, ojuling diatur mengingat. Nah tapi dia nama lain, seng orang khusus. Cari reling ya nih pengiran lo perso la jadi gue mau sopo segrambe ke cari reling pengiran toko eling segrambe pak <noise> le cari reling pengiran ko eling segrambe pak re cari pengiran dieling wae dimulani aku mau itu semautaniku jadi dia siru ala tua siru wabah siru wala tuna siru jadi sesambe aku mau itu kita untuk sholat kobia, sholat bahagia, tapi wajud hati sunnah, sehingga mendekati nopo wa, sekali mendekati wajib, bahaya bagi agama Ini bahaya ini gini, wow, wong islam, wong pasak, wong sholat, wong sholat wong abangan, wong pasak, wong pasak, wong wong pasak, wong wong pasak, Wajib pasak, wong pasak, wong pasak, wong pasak, wong pasak, wong pasak, ya Rasulullah, apa betul apa betul Allah menyuruh engkau sholat lima waktu sehari ya Pas, nggak ada yang wajib selain itu. Tidak. Jadi Nabi jawab, tidak. Kecuali kamu melakukan sholat sunnah. Tapi takut aneh sahabat disiap-ciap. Fahal aliyah ruha, Apa ada selain sholat itu yang wajib? Nabi jawab, lah, tidak. Kecuali kamu melakukan sholat Zakat ya Rasulullah, Apa ada yang lain? Tidak kaji ya sudah begini dinyang dinyang nanti detail pamit terus nih gue guna ini ngaji ulama, gue ini ling ngi ngajar Imam Syafi'i saat roku mulai dicek sampai guruku sampai aku naon overduki faya jurakabin lah kau angkerono sing mister kau sebagian rata kau angkerono sing rata kau ya sebagian ojo sampai overduki faya jadi overduin no kau berbagai orang mati tanggamu orang pulang wis teko kafe masuk teko pegawai bank mulai polisi mulai, pakai super super gelaran mulai orang mati macet dunyo, perkara deh kafe masuk format format apa macet, pagi berbisu andani tanggamu mulai ini penumpangnya siapa mulai sih, bukan pegawai bank lagi transaksi telepon ini tangga nijinan mati mulai sih, mau macet kafe kan dunyo, perkara deh kafe malam ini Ferdunopo, napa? Ya. Sakale tengah-tengah mulang telepon, ngulih. Macet. Nek kan? nah, jare Mam Sabih, wah, gak ada ya fal. Dia seperti itu mulai dulu dilakukan. Mulane ditakrifi fardhu kifayah ing sebagian sing nglakoni, isa koto anil bagi. Wes, ini liyane ku